ini udah jadi ya teman-teman ini enak banget teman-teman lembut banget halo teman-teman kembali lagi dengan saya kus hari ini saya akan berbagi resep cara membuat kue bolu bolu pandan ya jadi di sini ada bahan-bahannya telur Tepung terigu, gula, mentega disairkan, SP, esens pandan dengan susu bubuk Ikutin terus, nonton terus cara-caranya supaya berhasil Pertama kita pisahkan dulu kuning telur dengan putih telur Ini saya gunakan telur utuh ya 5 butir telur utuh 5 butir telur utuh ya sekarang gunakan 3 kuning telur Oke, okay, siap Jadi ini telur yang sudah saya pisahkan tadi ya 5 butir telur utuh dengan 3 kuning telur Sekarang akan saya mixer Saya gunakan mesin duduk ya, biar lebih gampang Ini sistem cepat Sekarang saya masukkan gula gula pasir yang tadi semuanya dan SP saya gunakan setengah sendok aja kita mixer gunakan kecepatan yang pertama dulu yang paling pelan setelah itu baru pindah ke yang paling kencang Oke sekarang kita matikan mesin Ini sudah mengembang ya Kelihatan Jadi ini mau aku bagi dulu jadi dua Mau buat sedikit motif Ini saya bagi menjadi dua bagian ya, Cukup ya segini Yang ini saya kasih pandan essence ya Karena saya tidak ada Ya, ada sari pandan saya pakai ini. Gunakan sedikit aja. Oke, cukup. Kita lihat dulu. Ya. Sekarang kita masukkan tepung. lihat ya, ya dulu. Oke. Sekarang kita masukkan mentega. Jangan semua ya, karena ini mau dibagi dua Sisakan untuk bagian yang adonan putih Oke cukup Aduk lagi Ambilan bagian putih Masukkan tepung menjadi diayak Sama seperti yang tadi Oke masukkan mentega cair aduk lagi oke siapkan loyang seperti ini ya loyang bulat yang ukuran 24 ya kita tuang yang hijau dulu oke cukup sekarang kita tuang bagian putih Sampai habis ya Yang terakhir bagian hijau Di atasnya Kita gunakan garpu Dan kita putar seperti ini ambil putar loyangnya Cukup. Siapkan oven dan kita panggang ini udah jadi ya teman-teman sesuai dengan yang ku inginkan atas yang hijau bawahnya original pokoknya kalian ikutin aja terus tutorialnya nanti akan saya tulis di bawah deskripsi berapa bahan yang diperlukan ikutin caranya nonton video ini sampai selesai aku yakin pasti jadi pasti berhasil ini kuenya lembut banget nah, lembut banget ya ini resep original ya Kalian boleh coba praktek di rumah Oke semoga berhasil Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih Dan tunggu video berikutnya ya Ini enak banget teman-teman Lembut banget Wajib dicoba ya Ikuti semuanya Pasti berhasil